Dokter. Endi Juga. Macam-macam Dokter padito digawe kan kowe sing tak percaya. Mata <SILENGALAN> karoro nuzulu. Leres iki. Bismillahirrahmanirrahim mata karoro nuzulu utawi iki bab nerangno ayat utawa surat sing takaroro. Kang bolak-balik apa nuzuluhu apa turune mah. Se turune kuwi mboten pisan tapi diulang-ulang wonten beberapa surat sing beberapa kali apa? turun, mengulang maksudnya Zahkara nyebut sebuah jamaah dan sekelompok menalulamai yang pera-pera ulama yang memiliki kang yang disik-dikmati dan yang menghidupkan menyebut yang namun al-Qur'ani seorang teman ikut setengah sanggeng Qur'an yang ada di percaya yang ada di percaya yang berlaku yang berlaku dan berlaku ada beberapa surat atau ayat sing turune berulang-ulang. Walidzalika hikam atas Memang ada hal lain yang dadene layak turun malih. Wa uta nyetokna keutamaan Zaidin kang tambah lil mutanazzili maring sing turun meneh. Wekdal karon teman-teman nyebut sobatipun sebagian ulama nang dalika saktemene iku setengah sanggih mungkon-mungkon kabeh ayat ar-ruh yaiku ayat tentang roh Wal Fatihah lan Fatihah wa utawa Wal Fatihah talan Fatihah Wal Fatihah talan Fatihah wa suratal ikhlasi lan surat ikhlas wa juzilan menang, apa ayat kuna itu no potik krorunus zulito tak krorunus zulio, apa velan velaninuzulio, lihva ite tiktilafik harful kiroah, krono bidane huruf carane nemoco, fatan silu mongko tumurun apa alayatu ayat maratan enggam siji tempo, ala harfin yang atas siji model bacaan, mesthi harfin yang memiliki membuat huruf teng hut, tapi apa harful kiroah, atas apa unzilal Quran, ala sabatina apa akharfin. Wa marotan ing dalem tempo ukro kang ala harfin ing atase huruf utawa cara membaca ghairihi kang saliyane harfin sing mutaqattim. Walab udulan ora ado pentakune teno pa al fatihah Fatiha ay Fatiha, kunazzalatu munro Fatiha marotan ing sambalan di harfin klan siji model bacaan. Misale maliki yaumiddin diwaca ngangge mat wa marotan ing dalem siji tempo bi klan model bacaan rupane maliki yaumiddin tampon apa tanpa empat, soal tak terang nol, lah, so, ya no. yang ngaji, uraku tu pinter. sementeng kita nol, pinter. So, kaya, dokter wawan, no. kelabinan labinan putas, koyot sehat, <hesitation> kiyayong keservanan sikit tok, koyot, <hesitation> lugu venteng nih koyot khusyuk. koyot koyot no, penting sangat. Awak tak bedhe wis jawab iku lirulah gak apa-apa. Mencen apik kliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinane sampeyan lho, gak sing umum wis ya sing umum. Ikra, kan. Ah, Iqra Al-Alaq ya. Pertanyaannya itu begini. E, sebelum Nabi niku angsal Iqra. Niku ora ampun salat. Dados setelah Iqra kan ya Ya ayyuhal muddatsir kum fa'dzir hampir semua ulama ndawaken klambi kudu suci merga sholat. klambi kudu suci merga Nah, pertanyaannya salatku rasah tanpa Fatihah. Sehingga gak mungkin meskipun ikhrok secara formalitas itu turun pertama, itu gak mungkin secara faktual. Isoe secara faktual iku Fatihah, buktinya wes onok salat. Oke lagi mikir loh ya menjeroyo, ya ngaji, orang pati pintar, spray rong tahun, ragu blok <tuk> mencari, goblok meneng, jadi nafkah, kena wakoblok, spray rong tahun, kena wakoblok, spray rong tahun, kena apa goblok? Mari jarang kiriman. <tuk> mencari, kena wakoblok, goblok wakoblok, kena wakoblok, kena wakoblok, kena wakoblok, kena wakoblok, kena wakoblok, kena wakoblok, kena wakoblok, kenapa goblok? mari bapakku aku ngebar aku, iya tiga pula, kenapa kena opo bapakku kurang, aku koreng, malah ngeyaro tekuk, iya iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, melarat? Mari iya gak peduli. iya, kenapa iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya melihat ada perintah solat fi awalil Islam jadi ahli al Jtarayus pakat awal ono Islam, itu awal ono solat sehingga nih cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan solatnya. Pertanyaannya nggak ada solat kecuali nglibatkan Fatihah. Berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Kita lagi mikir gitu. Ya alhamdulillah sih mikir kowe marara iso sana Sane pengumuman. Pakai masker jaga kesehatan. Lagi ayu macam-macam, ana sing alih, ana sing tukang gawe Pengumuman. Ana sing payune bedak ana wong mati, semacam macam-macam. Tawa ini Iki rasa dongakno ya rugi ndoakno sing angel. Sing untuk dungani kajian Nabi Muhammad sallallahu ya, ya, Alaihi ya. Wasallam, jadi uang itu dudungot terus ya oleh jarang dungo ya oleh, tapi nak sing jarang dungan, hati mereka istiqomah nukganjeng, dengan ulama jenis Sofian As-Sawuri itu jarang dungu, mulang ya senengan, ya. mereka Denise Iktifak ngalap cukup bik dungani kajian Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, jadi uang mulang itu otomatis untuk dungani Nabi, mengkaji nganti ngantikan, Allahul A'la khulafai Rahmatullah, Wong sing ganteni aku mesti ntar rahmati Allah. Sinten ya Rasulullah, Allah ini ayu-ayu nama ama nas min sunat yang gara-gara ngurep-ngurep ilmu ku, yaitu untuk tuhan aku. Jadi kalo dongo membe nangis, biar aku ngaji, ku cek mandi aku ngaji. Sepertinya kalo dongo keramat, cek keramat aku. Karena agar saya kembali, untuk tuhan dekatnya. Mulang sing bener orang umum-umum notok Hamdan buka, mulang, setiap mulang gue. Mulang sing bener maksudnya e order. <tuk> mulang kok <tuk> anggere jame tambah eling jatake tambah. <tuk> mulang opo to anu niku? Iku, iku mergawe ora mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah e eling, e eling. E eling e nek jatake tambah. Tambah. Ora ngerti sertifikasine turun, kok tetep padahal ono sertifikasi. <tuk> kowe ngater gocele wae ya gocele Kamdan ya Kulo jeli ning mulang Wahab nggih kados kula sakniki men. Mulange tenanan. Jare bapak meniki nggo ngawaro pidato. Niki Mulang tenan santri sing mbayar. Dhato iku mulang yo cara pangeran alasan. Wes ndak ampro masalah cara pangeran alasan. Enak, kalo mau langat ini, kalo tiga jarum pengiran, dua nggune. Semua ulang, segurung ono gak Hamdanis, Suska roha, Egyaini, ngguni, misalnya aku tuh kau terlambat, yo salah, lu nggusi mulang ulang, kok icae, salah, kusua ya, milih kok suruh ngerawuh ini, piye, piri, petri, petri, petri, petri, nyungka gede, yo mulang langon nolurun nih, dawei, dawei, guru, guru ana mulang tenanan ngentri sini mulang tenanan fitunya awal akhir, ana mulang order mulang order ya muga-muga sih diganjar ning akhirat muga-muga tapi sifatnya muga-muga po pengirat pengiran alasan ra nganjar Pak wis nyorek ngono kowe dokter ya padha fal novel fal padha kabeh maksud maksudnya iki aja dokter merasa kumel dokter ya padha nak ngobati uang saya nggak catatannya ya, soalnya hitungan dunia, nggak usah ngeikhlas ya, oh, ngeikhitungannya. Maksudnya, itu orang kena ide bodoni, bodoh kakek semua sistem dunia ya, sama. Tapi sing tok opah ya, ape daripada nih umah dia, muh <laughs> tapi bikin tidak stabilan. <laughs> Koe ikhlas nih rumah geger kan, bukan untuk bobo. Mulu nanti goncoki ya, ini drama kisah nyata Pak Bapak, aku latihan ngiai, aku tahu udhan-udhan guling, sepeda motor tak cek lio agar amplok picei, selamat. Tak kok ilo, aku kiai kok gak ikhlas. Ikhlas sih, ikhlas Pak Tapi, piye, caranya mulai, rango popo. Yu. Maksudnya, walaupun rango bojone, yu. piye. Yot rango waj, sepeda guling, amplok pilih, tetap salah, tetap. ya tapi mau ngomong aja kayak tersinggung ya muka-muka sementing itu koran nya kenapa? ya kau mit tabiul mursalin mursalin mursalin itu sebut it tabiul alukum ajro jadi ta'rifnya rusul itu banyak jenisnya rasul mesti kenal malaikat jibril untuk wahyu ke Allah Iku ta'rif sebenarnya tapi Allah kepengen memaklumatkan diantara definisi rasul itu malayas alukum ajro saya mau mulang, saya rancuk apa Isguling-gulingan. Mulane, iseng-iseng guru-guru neng madrasah, neng SD, boy sekolah formal. Gue mulangi formal, Gue tuh banter Gue ngafaroi. Gue ngimbangi. sing tambah jam, rosot tambah. Wah, es boy video sangat lama. Maksudnya gini ngomong hak tapi rodok pahit-pahit sih deh lah. Ben, ben gini pengen mati di sanggul. Maksudnya, semua rodok tujuan gue. Luknon punya desa binaan tentang Seragen temu itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ambil Ambang udang yura janjian, gua gak ngerti kok, ayo ngaji ya, sudah ngaji. Gak janjian, gak ada, gak tak telepon. Ya kadang si ngaji uang satu, kadang saya kan. Tegolan janian keramat, lah, lah, ya, kayaknya si ngaji meskipun raja janian. Nah, uang raka mati, publikasi nganti mati, urip mati, nah, urip mati. Jadi, orang keramat, ah, nggak nggak nggak, tak iklan oning TV lah, tuh, gak ngangkat <laughs> isap isap kandulan iya, yeah, yeah. iya, <laughs> ya kita akan dan ini ya. jadi mulang sing baju, akhirat, muga -muga, Bapak -bapak. Yo, tugas, untuk gaji ku ya oleh lan ganjaran akhirat mugo mugo yonto isofidunya hasana ya kok kaji tugas nanti kaji tugas untuk gaji ya ku tuh syukur fitunya hasana fil akhroti hasan tapi yo betul, -betul kaji sing Adol tegal masuk pengiran bukan madano gak iso nengarape pengiran gusti kulo yo kaji tapi kita tenaga musim, itu pira, tiga dosa Terus lihat, kok ya kaji? oh enggak, kita Tegal kalau kadol udah sekuruh kalau Pitik kita kalau Melayu, kita cek, gusti, <laughs> kayak mayoran, kayak syukuran kira-kira padahal kaji kadol sampai kaji gak enggak jawab, ya, jawab ya? gak jawab ya? ya betul, orang padahal kalau di badan. tapi yang tugas yo apa misalnya rano yang tugas, kaji sing adol Tegal, yo raro dalah paham ya? Hampir mau rombekah malah keliru neng Artinya nggak tugas nak Misalnya tugasnya sepuluh, lakoni kebaikan lima lah. itu ikhlas, so? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam sampai jam empat empat. tugas goli, ke Indonesia Sing tugas, dong lagi jaza segala sekaligus Lu kalau berapa kali kaji tugas yo tapi ya tak perangkat seganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duit tak sudah kono aku ya tugas di luar kewajiban gue ngiling-ngiling faktor perintahnya bengi. cukup apa tugas jam walu sampai jam empat, bareng jam walu pas melaku-melaku neng mall, ono orang tersesat, ora jamku. <laughs> oh bojo, rapat kata di suwargo bro dong ya iki clear ya ini Muharram bino niat be ini kan bulan nopo Muharram ya noto niat ki mung tahun baru noto niat sing apik tambah apik sing elek rondok ora elek wis nah apik ka boten yo eleke dikurangi no ya tak wara ini ijazah Mbah Mun aku nak mulang ini, hak koyo ning mulang wahapas mergo mulang ini ra antuk wopo lan aku pidato iku ra rondok merga iku tak kafari kasih deh tak gue pondok tak gue santri tapi ngaji tenan juga ini kirim setinggi ngaji uang ngarci les-lesnya teni mau gitu. urun salam muhammad soleh aleh urun-urun udah serapati paham pokoknya gue rame-rame lo tak warim gue ya pasti gue jeeling gue bahmun dalil ya kau minta mursalin gue ita fiu malah saya lakukan aja padahal <tipan> <tipan> makna rasul Rasul itu punya definisi banyak yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi rasul. Tapi dia sin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Ya, definisi rasul kan kata, misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek, Tapi di ayat itu enggak bahas itu semua, sing dibahas apa? Ittabi'u mallaisal qum. Fal rungok nofal beberapa kerumuhan guna <tuk> definisi rasul sing gak njaluk opo. untungnya definisi dokter ra Definisi kiai ora. Ya kiai sing bali lo, niku rasul Gusti karena rasul kudu maksum kudu sempurna. No. Nak kiai buatan perlu. <tuk> dikali, ngelah, ngelah, ngoniku, ya oleh ngelah-ngelah ngono ku ya oleh. Gende pekerjaan ngilang tapi Tayu kecole-cole cèh leng no. dawa malah mon. kiai-kiai katus bahasa Uber Mesti di desokinan, golongan tersani kini utang Jogja, guys. Gitu. Ada kampus yang saya kerja profesional, dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat papa. Gilingi lingan, ibu perintai, penger. No? Gilingi lingan, ibu sering perintai. Ya udah, ya, jadi nanti gue tugas, nih, madrasah, sing jam tambah, gue untuk tambah, hero popo. Tapi gue nambah jam sing di luar. Gue apa? Di luar jam, terus loh, jarang parah. Enggak nangkas mesjid bu tarik, <tuk> mulan mesjid kalau kado takmir, kalo gisi sering ditakut ibu bingung, gus wanton kiai ngaji rutin teng mesjid, di sano ini ngaji duit takmir waksal apa benten, enggak <tuk>, takut ane mau benten, enggak nah, tak ibu, kalo gue kasih sugih tak kasih marat, kasih sugih, nak wa coffee kanggo bangunan, gak oleh sangonoki ahi, tapi nak wa coffee gue ke maslahatan mesjid oleh sangonoki ahi, maslahatan mesjid gue nak ono. Napa? Pengaji ya. Nak kepengen orang kira forau sataf sangoni dia ini om. Kau kepingin agus kas masjid kan bedua murakalah Kok malah bahmul agus ko latah kok daripada <g. Yg. laughs> ngomong dari kesempatan ngamu, ayo menunggu. Iya kan, misalnya om masjid lagi dibangun, kira kira kerontek rongatus juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan di gom masjid yang tak rongatus juta. Sebeli gaya pengajian akbar, tidak 10 juta pakai uang itu. Kira-kira, Suben ketemu pangeran, terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan, kiai ini pun nyium sawum lete. Kita sesuai definisinya. Misalnya, kiai ini UNO, lala sing takoou, sing ngaramno notah lil. sing nyumbang itu, aram notah lil, sing takoou nyare atno. Dalil, donator ini kira-kira gak? misalnya aku ya, aku itu pengaku mau ngalim sepuluhnya kayak ini hamdani, ikhlas gak duit aku di hamdani <laughs> gak jawab ya jujur kira-kira ikhlas ini di gokran sampai di go gak nah, jawab ya, jawab dan buatan aku <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ini hukum loh, buatan nyindir sintan mawon mulanya ngendikan Imam Ahmad, Abu Hanifah, wangu nak wakaf ni medjid kudu ditambahi wama solihihi no?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 Wah, bukan termurah. Kadang si setuju adil yo rodok derengki, rumit manusia ribet. Seng setuju adil yo rodok derengki, seng setuju nyep kak po po, gue nyepelak no hukum. Kamila di derengki abis nyepelak no hukum. Biasanya mau di manusiun, seng cenderung adil, gue rodok derengki, mau angkel ngombelek untuk tak munir. Seng mau tak munir apa apa, cenderung nyepelak hukum. Jadi agar hukum mesti benar guma. Isu-isu pengirahan gak hukum, mimbeni damin, mimbeni farziu, wadamin. Hukum itu mesti ngono. Sih ngono mending halal mesti nyepalek, ngono. Sih ngono haram udah terenggi. Iku menusui, sih ngono menusui lakon Lah hukum gue tujuin tengah-tengah, gue tujuin lawanan koalison, saya koalisasi. Contoh tengah-tengah ini di rumah nontonan. Misalnya nongcer sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat itu kan kebutuhannya harus ramai tamir lah, ngeramai sama majid ini kita nyanyi, nyanyi apa maksudnya, ya ha, nyanyi yang religius orang ada yang dutan maksudnya, itu ya seolah tapi sama majid yang 100 juta itu uang induk, jatah kamar mandi, jatah keran, jatah sebenernya saya pengajian, kalau saya kejutaan pengaruh dengan tokoh nasional ya orang, ya mesti kisip, uang induk itu Paham ya? panitiannya paham pih, paham anggur paham paham, paham paham, paham paham, paham paham, paham bontot waduh paham, paham paham, paham paham, paham paham, paham paham, paham hukum paham paham, paham paham, paham paham, paham paham, paham paham, paham paham, paham paham, jangan-jangan paham paham, paham paham, paham paham, paham Wong wakofegu lilit bina walit toharo kok tinggo panggung. Dong yo, setuju yo? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Cek -tengah. balenin ayo, guys! ngaji, cek baleni baleni Dong yo, hukom memimpeni farasil. Wadamin, itu hukum sing bener, itu sing lahirna labanan son, kholison. Kayak mau na muni karam, kayak mau masjid itu mati, rano pengajian, wiyor repot. Mau muni halal keseringan nganting gerus anggaran tohar, rasa suci yo, mm. repot. Kayak ngaji ini loh, ini halal tak haram. Nadulah gula ilmu halal, tapi nadulah dari ribuju. Wong ngajinya yamin, kok isu usteko. <laughs> <laughs> <laughs> Nara wong edo kewajiban rano. <laughs> Ya ilang, ilang. jadi hukum, gue antara nih, mau misalnya masjid mati berkorono pengajian, itu itu ada Terlalu ada pengajian gue di salah no pengajian Terlalu orang pengajian, Mejid masjid, sengiku jatah sesuci, itu itu itu gue ya di salah no wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niatnya wakif. Nah, niatnya wakif, bayang lo, kan tak sumbang 10 juta, bin kerane gue enak anak wudhu, Jebule gue pengajian akbar tinggo podium. Sunggono kiai ini gue beda selera beku. Gue boleh balik, gue lo tak kiai laporan kus, masjidku lo kus riang tak wakaf no, tahlil, malah halil malasani kita halil temeniku tidak haram no. nate. kus gue lo berkeyakinan, ngotot ini gue beda, sedikit digono, ngotot ini kan mesti wong nyumbang kan pikirannya kan, oh masjid dibangun pikirannya duit, gue jadi kerami jadi keran, mongko um, lo sering ketemu tiang buat nanti itikaf, tak tak kok, ikut rato itikaf kena aku, kalo nyumbang keramik, keramik kulo semua itikaf. <laughs> <laughs> jadi bayangannya itu orang nyangonimu balik tapi engguk keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Yeah, tapi kayak misalnya ngaram ya liur, masjid tuh yau rawugreb, nakgaono pengaji. Yusnohukum, engguk mimpi ini farsiu wadamin kudung lahir labanan, kholis deh senin ngelola lo laku kamu kena varsen yo ya, najis kena damin yo ya. najis maksudnya ora bener gedung lahirna labanan kalau ngelawang wedo, Wong Soleh ngeduyung wedo, iku ya ape, barang-barang wedo u Vietnam, ini iman-iman saham Yunus ribet iman pas-pasannya barang wedo ayo kan di masa, tapi misalnya Wong Soleh gak keluar urusin wedo terus urusin fasik kayak eh, di Salmano pangeran, gara-gara Wong Soleh gak peduli akhirnya wedo gini Dibina uang segera bener. al irad -e anta alimi hina juga lah e'rot an irsa dina. Jadi ribet ngelola wong wedok kan? Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak balenin aja. Ya. Kue e'rot nisa, Alasan firoron menal fitnah uap. Aku muah para wong wedok benera kena fitnah wong wedok ape. Tapi juga firor an alimi wa buat irsa dina. Berarti kamu juga gak ikut proses mengajari. Tapi kau ngajari tenan, yo fitnah tenan di mana lah hukumnya orang anan, orang ngiri kudu, lapanan halisan oh, dong ya gue yang pejabat ya pahaduh, ya, kayak parek pejabat, enggak tau mah orang parek, nak pejabat parek aliran sesat, kok ngerepot ya islam parek, gue main proposal waj iya ngani bisa kira-kira, kalau sudah tua itu faham itu, maksudnya kayak tengah-tengah dong ya dong tahu apa? <gulupan> terus bergerak-gerak kan di kulonku temurik ya termasuk kiai utama. Kulon ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. <tuk> Merkornois <menikmati> kiai. Misalnya tak darena aku terus masuk kiai yuk gue sandal gawe notas kan yuk kapan jadi kiai? <tuk menikmati> kiai? Tapi nak ratau tak jauh raro carane jadi santri. Itah itu kau kiai Dewi. itu suka ngono lah, ngobrol sekitar. Daging ya? Manggil temen ramu gue lan Al-Qur'an iku Jamiul Kalim, ora ana no, kitab suci kaya Qur'an. Iku nak gawe aturan ngono. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrahu nusqikum mimma fi butulihikum mim baini farthiu. Wal tamil mesti lairno labanan khalis. Dadi yes, ngono, wong wedok ana wong saleh kok ngeduhi wong wedok, ngeduhi pejabat, ngeduhi wong fasik. Apik dari segi, jauh dari fitnah. Nah, tapi yo disalahno pangeran. nah iki dibina wong fasik kalau nawang gak glembina apa aja, ketemu kiai yang fahami beda bedo. Yo repot kita salah nungguiran, ngunjuk ngaji kue perak glem. Tapi bareng kue glem kok terlalu over terus seling musolam panjang. Pertama sumbangan itu musolai cape. susu sanyo umah yuk kok dilapor, no. Mas ini buat nyindir hukum, jadi mukarrom. Ya nonton niat, ijro, ijro iya, <laughs> ya, ah, enggak dengan dia seperti latihan itu enggak <laughs> proses proses proses lalu bin mas'ud itu nate <tere> ngajak santri nanti-nanti itu harus mengajak santri alasannya zillatan di tabeq wa fitnatan di matbu masyur itu yang ini kekhiyai orang tidak kesuaih santri itu suai-suai itu jubuk gelas itu sama orang meternya gelap Midah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah lali, kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah allah, kelesilurah kelesilurah kelesilurah Tapi kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah santri kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah kelesilurah Suwe-suwe lali, Hamdani sering deretan aku itu lali. Malik Nasadalku no tahu Merkau kesuwen jadi kiai. lu kayaknya cerita, maksudnya gitu. Kita cerita. Jadi nak kesuwen itu tetep rapi. Lah, tapi misalnya kuwe kok kesuwen, jadi santri men apa? Amin Notoh sandal kiaimu Suwe-suwe ku yo lali. Bareng sadalam tito malah kaget kaget sadale sopo. Dene wong kabeh berlebian iku ora apik no. Lha sing ku dhewe Abdul Fir Mas'ud nak ning didiu diderek karo santri gak gelem mergo sing derekne kuwi no, mergo kudu nurut sing diderekno lawan fitnah terus kumolu hur jenenge zillatan litabak wa tan lil matbu. Ya misalnya ke dadi kiai nek kesuwen, wong mobil kuwi nyubir yo ora isa, nata ali ora isa bareng ali telat karek ngamuk. Danyu radiator telat yo Kus kesuwan, mestinya ya salamu seng dua kue kok barang telat kok super sengkok. Hmm. Tapi nak kue kesu, detiknya kesuwan tawa doa menyuper. Migran merap mengajian, kau lintah untuk dua kondi. <laughs> Akhirnya pas pengajian ngerat cerita hukum cerita holy. <laughs> <laughs> Ketawa dua doa menyuper ya. Biasa hukummu mesti ini farziu, wadah ini aku nak isobe ini tenan antara betul ikun air kan labanan oh. khalison saigal lisaribi ngene mulane iki ngaji niki muharram niki dewe bapak mun dewe bapak dewe guru-guru apa-apa ku seimbang ngene jare bapak mun wong cilik terus gak maju kebakasan iku mangan sembako terus indonesia si mikir jembatan mikir hal-hal publik sapa wong asing dipikir aman pribadi wae wong kancane wong cilik nggrisa mangan ya wis cukup tapi kancane ono gedhe terus ya sombong wis ono Mengenai kalau kulon sedikitnya itu aja jelas. Kulon kacanam pejabat juga ya gelum, Hamdani ya gelum, Hamdan juga ya gelum, sangat sekalilas pokoknya urip, <gulon> bolehlah. Iku orang elmu nih, gua ngelola mimpi ini versi. Iku nggak irna labanan. So, Mengenai contoh top itu kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. koyo opo opoak rapen Nabi bi Bilal, ambek Ammar. Tapi orang akrab-akrab banget, corak kerapnya mau ambek Bilal, ambek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat yang Romawi, futuhat tentang Palestina, tentang Konstantinopel, baru kayak ganjaran Wong Kures. Orang Kures itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam? Umar itu selera. Murkaku Kures. Nanti ulama-ulama tareh untung sih jadi khalifah Wong Kures. Jadi dua selera, Jadi artinya nih, koalpon Abi Akrab Ibek Bilal Ammar, tapi tetap ratau kandidat khalifah Monologi, kok panggil temen orang NU itu? Faham ya? Mau cukup Ibek mau melarat terus khalifah ya, mau melarat lagi, yo ribet kan? Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus, yo ribet. Faham? Tapi nakanya nong sugeto, bakas hari sembako, bakas hari tol, coba lihat mikir. Rakyat ya melarat, dong Iyo sing ngono angel temen nang ngono ya dong ya. jadi ngelola hukum itu kudu mimbeni farsiw wa ku Yen iku kelola nglahirno labanan sa saiqal lisyariqin. jadi kaya apa nabi senenge ning Amar, neng Bilal, neng Suhaib. Tapi nabi nak rembukan hal-hal besar mesti karo Abu Bakar opo Umar. Kowe iki kuras, kuras dan tokoh. Dhewe selera, ini tokoh ra gador Selera. Kalau Umar na nangis ikan jenabiku gak kau mulainya tokoh ya Rasulullah, nunguangis no, kenapa kayak ke nangis? Muroh Roh Nabi ku gegernya bekas horison nakhel, nabi no, e, kalau po. saya gitu kloso pokoknya Nabi ku bekas bekasnya kloso singkasar doh, no, soalnya kloso. Alasannya Umar apa? No, saya ini sering jalan-jalan ke Romawi ke Persia dan raja-raja mereka fi na'imihi mereka dengan segala keme, wah sehingga tidurnya rapuh bekas udah kasur empuk, punya selera jadi kita peduli ini mbak gajeng lebih lah orang ya biasa wajh santai Eis. aku ya baru-baru kan ini ribet <laughs> jadi gak heroik kan misalnya kalau aku melarat terus numpak mobil lele macet kerangkan Hamdani ya biasa wajh motorku lagi ya macet gus kadornya wajh ja, ribet nah, ketemu suka kan harus ditawani ganti gus kan lumayan wajh dong ya Baru ketemu Hamdani, ini, woh ini kulo motor kulo malah watos, malah si cerita ini. Ras Kiai ini madora santai ya pak. Kita tak balen ya, jadi ngaji gua kudu seimbang. Kue wengi-wengi arom surat ekro itu paling pertama. itu Yose pinter, ya Yose. Saya kita tambahi tambah pinter. Kue ono ulama darah iso ayah hake kota fatihah merupakan awal islam itu misalnya sholat dan perangkat sholat yang gak bisa ditinggalkan itu fatihah ya tapi rasanya ngomong ngakak terus gue koyok pinter ya ras biasa wakayu ras biasa wakayu rasanya rasanya sok-sokan biasa rasanya wakayu logikane, logikanya makanya orang wakayu lama sedaranya awal suratin nazalat itu ngomong Fatihah, umur kepala wes onok, solat, nah solat itu mesti, <tuh> masuk solat, bocot, gizi, penasor kan, curangnya, motor jal-jal, lut ini curangnya, arah solat ya, mau <tuh> coba, Fatihah, lah terus ketika turun di Madinah itu pengulangan, makanya ndak bisa kamu katakan Fatihah itu madaniyah yang ndak bisa, ini jenis surat, sing turunnya berulang, <tuh> ulang, eh balik, nih, ngerang ngegun, aku penghubung berapa hamba, maksudnya suka ya, iki masuk cetakan roro nuzulu, yang ini dong dan saya wes farsiu ayat ngono apa sering aku udah murid sama aku pengalaman nih ya Aku kan roh pantangane Khafid itu nak iso sama ya Samsuku qiratu idan nuju mungkat darot wa idal jifalu suyrat wa idan iso mesti mubang-ubeng. Bocor anger pantangan Yasin ayo faizahum faizahum samil latira mudor itihom icak Agre otu sing iku les gus-gus ya nak iso sama kulhu katugal ya bener kan. Koas so, pantangan sih samai udah samsu ku hirat meri Mana wong solat ini kisah nyata. Ono imam engke, ya engke, itu ya engke. Sing mak mumie loroi uh kangal. Ini kisah nyata. Hongkon cokup Sing imam ya kanjaku, mak mumie sing hasut ya kanjaku. <laughs> nah imam imam debutan, kepengen na engke. Mau cok udah samsu apa? Deh sing wong loroi sing urung takbir. Engkau kita ini tos ke peluntir, maksudnya peluntir <laughs> <laughs> tenang, barang idal mau udah tusuk ilat atau semu paham, lah cegi wes mau cepatnya khabar bertakbir doa tenang. Tadi Imam Emak ke kepelunter, sing calur ini batal sholatnya, yo bener gue, igu es berfatih khabar macem-macem, spontan nggak kali, bareng raw Imam Emak pelunter tenang. setelah ini rosa yang gak gini, pokoknya ngimami itu yang surat favorit lah, gulhu, Di lah tiba ngegak, terus apa? iya, bulat ya nak mocolon-lon rawan lali nak cepet, sakjannya, nak wong khafid kan seneng cepet ya, bergolesan ya manggon ya tapi kan isin ya, Jumatan, cepet sakjannya supaya orang lali kan cepet itulah kan eleng. Nah, kan malangnya. ayat roh juga sama kejadiannya, ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Medina dikonfirmasi roh karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda beda makanya rujuk ayas alunaka biasanya ulama ini kufaru Mekah kadang di Sulawesi Yahud rujuk ayas Alunaku sopo, wongakeh itu sopo. karena takar urus soal akhirnya ngelahirnya takar urut nuzul karena pertanyaannya berkali-kali jawabannya berkali-kali paham ya okay? nabi raiso model kayu-kawai terus kan kemarin sudah enggak bisa nabi itu ummi ummi itu lugu memang bagus begitu jibril turun lagi nerangkan lagi paham nggih terus niki apa anami dzalika ayat tau al-fatihah wa suratal ikhlas karena sama di Mekah itu nabi juga punya pertanyaan kurang ajar wong kafir kurang ajar tenan tapi mbok mangkel iku yo ora keneh pas iku jeneng ra tenan jadi, kan nabi piuk kan kritik, Pangeran kok kowatu rupanya hubal atau sing kau perak, onoseng kommas. Oke ya ada pertanyaan yang, yo pengiran miura kommas ora kowatu ora kau kaya, yo ora kau daging menu so, mana jape, wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robak, amin dapit, amfitdotin, amnuhasin, nah ngono, terang nol ema tocumuni ora mas ora perak, terus jenis pangeranmu nol materi nih, opo. Bikin tenaniku luar ngaji tenan ya, akhirnya turun kul wahwahu, akhaji wae jawabih walam yakunlahu kufuan, umpengiran oh, kurang unikku kabe. Nah ternyata mungkin oh, nggak pernah zaman ini enggak oh, nomesos sudah, jawaban ikut singfaham kan ya yang tanya itu misalnya orang sepuluh ya orang sepuluh itu yang terkonfirmasi jawaban fahe, ya? nanti ketemu orang yang berbeda lagi, tanya lagi, akhirnya akan di... Ya yes, kira-kira ngono dong ya. Nah, aku kan gak nganggur, swear. <laughs> dong ya. Ya yeah, kira-kira ngono. Malah suratul ecer termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robak. Amin zabin, amfidotin, amnuhas itu terulang-ulang. Dong ya. Berarti piraba tadi yang di daun nasihat Muhammad terulang-ulang. Ayo, wojoh ayaturroh fatihah surat ikhla jadi logika yang gampang itu tadi kenapa fatihah terulang-ulang karena syarat membaca Fatihah. apa Salat harus fatihah, kalau kulhu jelas, karena mereka tanya shiflana robek muhammad jika Tuhanmu tidak min dahbin tidak min tidak min tidak min khosabin tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa lalu jenisnya dari apa, terus dijawab walam yakullahu Nah, Bapak Tuhan, gua tidak sama itu semua. Nah, <tuh> isu bayangnya zaman di sini kaum misos, kaum apa? Disatukan oleh pengen orang yang takoneng kok ketemu. Mau sih menjawab yang kudus. Baru jawab kudus, ketemu jeporo. Baru ketemu yang maroke. Ini kenapa takoneng? Kenapa takoneng? Ruwet kan? Utau ketemu Hamdan di bar takonengi sesuai lali. Neng takoneng. Poewal hasil takar lunozul, mergowujudin muk tadi. Lagu sement waminha wujudul. Muk tadil, ngomongnya muk tadil itu wujud soal ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu, faham ya? Berarti itu termasuk apa wujudul muk Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong yo, wes vary itu nanti setengah Wah yang pun ngaji normal ya, senyum pun muharramis. Kita tahu Eko Fikri disingkat Hamdanius. Kofik ini baru kayak gak ada, jadi si asli kok Hamdan itu dia alasan. Kenapa melarat? so, nek kofik itu. Usaha jatuh, padahal surga. Sutur gak kofik itu ya. Yowes melarat. Tapi kan, wah kofik ke nani nih lama tau gak ke? Wawang saya, price alasan. Mari wah ya dia diocesi. Ocuman ini untuk belojoe, wah Kofik. Pandemi, wadah last ini ya, berapa ini alasan kak? tidak ada alasan oh kada, tidak ada alasan <guluh> <guluh> rakyat-rakyat ini ketoran no. <guluh> kak kemarin yang gak iso menafakkan, bojo, tidak bisa menukar anak-anak alasannya no? pandemi kan? terus sebelum itu mampu tidak? membuatkan kan? pokoknya oh, kena alasan nge -nge. parah musuh parah, soalnya tidak pernah pernah alasan jadi <guluh> <guluh> sebelum ada pandemi lebih parah ya? Jadi rasional, ngono kok Yo Fal, gak nyangka tuh orang nongol di Gak nyangka tuh, nanding donya orang unik ini gak nyangka. Depan demi kayak nandingku salah-salan. Menurangusan nafkah ibu Jo berguna ono ki ae ora pidato atok kenapa ora tau pidato pandemi guys lah itu ya wis padha ah serai patrek-patrek wes ya kenapa surat atau ayat diulang-ulang karena ada al tadi apa al-muk al-muktadi atau idharu fadlin za'idin mutanazzil kayak Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun maka begitu penting begitu diulang-ulang Iskamane cara Jawa koyo pari lah. Pari uburung penting, makanan pokok mungkin satu tahun di sawah itu bisa ditandur tiga kali. Tapi nek koyo uwi barangan ditanggur seumur hidup wis. Ya kira-kira ngono, sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Niku jeneng apa? Izharu fadlin za'iten lil mutanazzil. Wis sedang kabeh ini? Wis pinter to? Siji atas kiri walamu idho ini? falei ni, apa? zaman TK lah. Siji atas kiri Ya nomor 2 Wujudul Muktadi nomor 3 Izarufadlin zaidin lil mutanasil. Terus sing tak karunuzul pira sih? Ayatur Roh. Fatihah. Ayat ayat Saiki dibalik wae ben gampang apal no Fatihah. Ikhlas, Ayatur ayaturo Ayatur mesti ke lali dak dak ngarep yakin lali wis. Ya, dibalik wae yo. Fatihah, Ikhlas. Roh. Ora usah muni ayat nyowo mana gampang tidak Ditambah ayat tambah bingung. Ha nah, baleni yo. Artinya, Islam, Wah, winter-winteris, top, kayaklah, top, nah terus fungsi berikutnya model surat, model kiro asapa, terus banyak ulama, ini cerita sabah, kau jauh-jauh sini aku niki kesempatan kalau terangno, tiang tamim, isgama ini uang kudus, biung demak ngomongnya ibidong, pati kota biung pati ini yang gak go, itu go, gak Ayo, go, gitu. cak wangi. Wong kebumen wong kebuman, wong kebuman, wong semepet kebumen kebuman, wong sopan-sopan, kebuman, wong kebumen wong kebuman, wong kebuman, wong wong kebuman, wong kebuman, wong kebuman, wong itu wong kebuman, wong kebuman, Ijun Wong Jowo sing salah, Wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K, Wong Kudus ini kan Bapak E, berarti <gulah> <gulah> kan aku divatifil Kaf. Kau jelas salah, sih bener Wong kebumen. Bapak K kan, Wong ngono K kan. Tapi nak Ibu bener Wong Kudus Ibu E kan, Ibu kan tampok K ka kan, Wong kebumen tetap, Ibu K lah. satu-satu neng, yo, jadi e. cara jadi Sareh kau luhuvi bapak, ibu bener Wong ngono kebumen, musim benar bapak ke kan kan dari awal ada k, ga, ga. nah ini ibu, ya dokter wawang ibu kan nggak ada k kan, berarti apa ibu e atau ibu k, ibu e tapi uang kebumen, ibu k, liat kok kane ngalang kantin lah maksudnya, <laughs> <laughs> tapi mau jawab jawab keliru kok ibu e terus kafeu dibuat neng di, apa bapak ke Eh, bonjour, nak muni bapak e. Eh. Jawa mriki Berarti apa ya? ilang? Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa? Li adamil ikhtiyat Nah, iki tak crita Sabah. Analogi kiasi ya eh, kiasi itu analogi. misalnya ini Kang Hamdan, sing nelkuni Sabah kula terangno Kang Ali ya. Wong Tamim Iku roeh nak maknane cerita, iku yo anggu Hamzah nabaa, nabaa iku cerita. Melane amma ya tasaa alun, anin nabaa, anggu Hamzah kan, anin nabaa iyo anggu Hamzah. La nah, nabi, nabi yo nabi tenan yo, nabi yo nabi, nabi, nabi. Iku man amba, anillah, man amba akal wa ayam maboh. Orang yang menceritakan hukume maboh. Mestinya fahuwa nabiun, melane wong tamim, moh meni nabiun, bahwa Nabiun, lah itu Imam Nafe itu margane tamim, komunitasnya tamim. Mulanya nak muni raya Ayuhan Nabiu tapi ya Ayuhan Yuh. Nabiu mergo wong sing cerita. Wah, memulanya kiro Ayuhan Nafe nu ya Ayuhan ya, Nabiu mergo songko kata Naba Ayu Nabiu. Imam asim lah Yungono kang hamdan, koyo ningko kang Nabi ibadhi, Nabi nyerita nau siro. Aibadi anih anal nal rahim wa anna azabi wal azabul ali. Nah saya nabi ku seng nyerita noh hukumnya allah disebut sini orang nabiun nabi tapi nabiun. Tapi Wangkuras juga seneng Hamzah seracocok with Hamzah Wangkuras, masyur. Wangkuras juga seneng nawa. Hamzah akhirnya Hamzah digenti ya, jenengnya takfe. Orang muni nabiun tapi nabi nabiun, nawa nabi. -n. Nah, kira kira lah, Quran itu ya tahu turun di wajah Nabiun, ya tahu turun di wajah nah. Nabiun, jadi ada pengulangan ini karena meng bacaan. Jadi, kemana ini? sore Imam acc memang asim semuanya. Wow, Jibril ingin mulang kajian Nabi kumalik, ya, ubi bilmat. Nah, partainya kan asim bagi saya, ya, asim di situ. Nah, di luar asim bagi saya, semuanya kan baca filkosri. Nah, Jibril turun lagi, ternyata bacanya maliki yaumid din tanpa? alih, diantara turun dua kali itu karena membenarkan dua model baca dong ya? makanya disebut tapi wa wajuzu ayyaku nata kroru nusul toti nuzul nusul lifa idatih tilafi harfil kiro'ah fatan zilul ayah marrotan ala harfin anggapnya maliki yaumid paham ya? wa marrotan maliki yaumid dong ya? Jadi Jibril juga kesel tenan berarti. Jadi coro, coro oleh ya bahasa. Nah Jibril misalnya turut dengan Magelang Yuku Dumuni, apa pakai? Nakmu neneng kudusmu nih, babai. Kiro kiro, lagi analogi. Wo coba, wo abrak kayak gue tadi. Lain rang nongin yang ini kayak kias rot. Berkauatil kalamsal nadri buha, dinas wama ayakiluha. Ilal alimun. Jadi analogiku penting. Kau saya misalnyelamat no Islam ini analogi kias. Pangeran Mawon sing pangeran itu kau harus dat paling pinter kau pangeran. Iku Mawon damel perangkat sing jenengin apa? Analogi kiasnya. Misalnya ngeten contoh gampang. Uang kafir itu kau nyembah hubal, nyembah menuso, nyembah hal-hal sing Yesus ngunikulah. Lata ustad dia ibu hubah dia ibu nak rusoyo diumba nggak misalnya tangannya protol dia ditoto dilem dilepo menaik dia sepokok erobot lah, jadi pangeran aja contoh yang ini onok daftar buruh pangeran orang ini gak pangeran daftar buruh slle daftar buruh, sing daftar pertama itu calon pembantu sing cakap awae utuh, cakap fahaman sing pendaftar kedua itu kopok, picek, pincang Raiso ngomong, cara ku daftar jadi pembantumu. murawsa jadi pengiran, kedua orang ikus yang bawa tombol di cakap, sing cakap, sing, pinter. sing kopok terorasi, engkopo, engkopi, lengkong jadi pembantu, woi ora sah kok jadi pangeran, jadi pangeran. jadi pangeran jadi analogiku gampang. Ini sebut wadoro masalah masalar, ahaduma ahad huma, abukam, abukam, ngi ngomong layak ke diru Allah, sein wo pawai Raiso, wo wakalun." alamu'ala kalon repot mau, dikonepohi urapaham lu ikum misale, gue gilam, falno fal, jadi no fal. dokter diajudan lho namanya jadi dokter diajutan ya rambut tumpuh lu ngono kok berdata no? pangeran, pangeran ya itu rupanya latah hujah itu nak protol itu ngel ngelowong naik selumutan yo ngel ngelowong jenis kalon kalun kalun itu repot dong dan jadi ayat itu ayat spesial gue mengnavenno nih ane pangeran gue no, rapihantes jadi pangeran. Misalnya pangeran kau menusu, loh yo ribet. Berita duga telah meninggal Tuhan. ya lucu, jenis kau suatu saat tetap mati, suatu saat loro. Ayunili pangeran diinfus nih Dini, Fusni, dokter Novel. Yo ribet, pangeran <tuk> <pengirahan>, kok di. <tuk> Mengenai syaratnya pangeran itu butuh orang unuk kabupaten. Wah, lanjut batawa kal alal hajiladi. La ya mungd planet diwaca tenan anak sing wani dadi pengiran ya sing urip mati. Mosok pengiran ana berita duka. Akhire wong tenan kenapa kena opo pengirane semati piye. <tuh. tuh>. Ayo nah, kan dine ribet kan. Dong ya. Dadi tamsil ku penting, liane watil amsal nadribuha lin wama wa ilal yaqiluha illal alimun. tamsil mempermudah contoh. Lan wadaru masalar masalar rajulaini ahaduhuma abkam layak yaqdiru ala syai'in wa huwa qallun alam qallun repot ma aina ma yuwajjihu la terus tadi hal yastawi huwa wa may ya'muru bil 'adl donga te baleni ayate apas sih mikir nak gak ngomong lu mikir poke ayo baleni yo masalar Rajulaini ahaduhuma abegam layak diru ala syai'i wa huwa kalun ala maulah kali kalun nge-repot mana apa? makanya jokulun nanti apa? kalun level mana apa? kalun merepotkan merepotkan rohnya jokta waria apa seduruh nge-serak? kurit nange ini ya ini mukharam ya sepunggoknya nonton niat <laughs> jadi <laughs> <laughs> setuju, yo, ya, notania, setuju, yo, ya? yo, yeah, nanti yeah, yeah. yang nyai, kuping bindu, yo, yang bayaran rondo feyaran, ikut di kafari, ngiayi, yo, kangali, yo, yo, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, yo yo sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, sungulangi, Dua cafe tang arep guri. Tenane Jawa guru-guru kita kan lu Oh, rayu sing, lucio jenudania, sing kon guru guru disi-disi, lucio nuternia toh, kawak-kawak, itu anu sing kawak-kawak, sing, rayu sing kawak sing, kawak-kawak, sing, rayu anu sing kawak-kawak, sing, kawak-kawak, sing, Demi cepat ya, apa? Cekau, cekau. Iku misalnya, numpur pertanyaan fakihun ubi ye, pia hukume wong to amplop mana gipan macan irahatam. Oh, wah, wah, hukum. hukoma. Saya sing diomah nyala midan belak. Ibu, morko moco mana kep, mergo hatam mana kep. Uh, tuti konfirmasi. Kau moko morko ya, orang mergo hatam. Mak mokok kan jawab semo co, kaki rokiro. Sing dioma, nak nyangoni seket menawa ikhlasnya. Nak sing nyangoni sak juta. Oh no, loh, no. nak no daerah juono kan murah kan daerahnya. Nek nak sing daerah mau belah-belah no um. kan, paling larang kan belah ya. Engkau dikonjau suka, mau ke pakar manakipan. Nek <SILENCIO> aku, wah manakipan yang dewi sagus so. gak ngangkat. <SILENCIO> paling seket, nah aku minimal sak juta. Iku nak along gus dibaleni neh, 2 juta. Lah, nak sing saya katai di ciri tani, ringkas, itu no iklas ya, nak sing saya juta iklas ya, winti, winti, winti, tapi ku nyatakno ana wong wali wong Kramat ku Jadi iki crito, kowe guru stambul sing Quran cilik. Sing urung dicetak ning kliwon, sing asli dhisik. Ojok sing 20.000 wis saksian iku. Kowe Hamdani iku sing ngono iku. Awakku beda ta ana? Aku anake kiai yo beda lho. <lays> lah tuku sing opo? Grosiran yo. Piro den sing stambul sing grosiran? Kira-kira. Seng asli juga <laughs> kan seke keweanikia Kiai sarfin. Wah hasil ibu, kia ini rodo unik tetidu daung wong suke, tahlilan, sang wong suke, ini belas sabi. Sanggeng genghurmati bela kia ini. Belas habib, lagi ayu a siput, walaupun kan sibuk biasa samulang, terus ngurus ibu nguras jelas-jelas, ini jus kesel ya, teman. Takoi wong tak hilang, sulawara huan roh kempor, nih kikulah pe, kentenan, teman wonten santri sandri kulaw nekas, pokoknya, sing de kaweku, geremeng, perkara neuk. Dulu, padahal di sebelah nasabinya, wali, ya manusia, ustadz, juga manusia, guru, tidak komplain. Wah, ya. tidak komplain, kok, guru, yus, cek ketua nomor itu, pelopo itu, pelopo itu, pelopo itu, pelopo itu, pelopo itu, pelopo itu, pelopo Ah, aku mau coba bismillah, room khatam lu apa di sapi? Oke, <laughs> <laughs> tangin keramat ya, jadi bismillah tak aja aku ora khatam. Hamdani khatam beng telulas <laughs> Asal mau, syaratnya. <laughs> <laughs> itu <laughs> ya, buat aku dong. Yaudah, gak ada kajing nabi lah. Gue matinnya tunggu matinnya nanti, langit tenang ya, woh. <laughs> langit apa? tenang enggak ada nonggong tapi nak nanti Nabi berbeda batut. Nabi itu tentu tidak loh pas orang menggali Udan Nabi u khutbah khutbah yo yang pas Jumatan itu khutbah Wong di disuruh buatnya tidak ada etika lebih buatnya etika Nabi khutbah yo tidak nggak ngomong-ngomong takuang kalau Nabi itu tidak ada itu penting sementing Sementin. saya itu butuh itu oh. Udan ya, orang desa disuruh itu berkata Ya Rasulullah halakatil amwal, Amfal dunia itu sudah rusak berkara-kara Utan, mohon sama pak kasut pak, mohon saking penutan <tuk> bi. Nabi nafinya angkat tangan ini saat itu juga langsung. <tuk> tapi nabi nyun seurodak gelon, tapi ya gelonya nabi coba tiru. Langsung nyuwak nutan langsung. Wah langsung orang itu gue sing ker sok aja nabi kan. Wanitinya ane ribet lah soalnya. <tuk> Wah, <tuk> <tuk> lah nabi jadi nyabut, tuh ya. ngutaniku orang dicabut nabi terus kondur. Seminggu kan yang diwad wakhirlah pun ya rasulullah wawasa ikhidunya rusak urah perkorok kehausan tapi katut tuh buhacir jadi <laughs> malaikat tapi ngeleren udah ngerawani perkara ini ikh nabi kok terus gak ngendikan leren. <laughs> <laughs> nabi ku betul mulai kena dati wali ku bahaya perkara ini ku iku lalina malah bahaya meneng <laughs> Iku betapa nabi dirusi pengiran tenang ngendikan malaikat itu seribet Luh ngelerene udan tapi ora terus ndonga istis nganti nangis iki mboten mu. Allahumma hawalna wala. Wis ngono langsung ngler. Kue ora ila khodroti ping 100, gak mati. Ila khodroti rahmanti opo meneh. Malah iki politik kekuata. Kulo kelon kan kiai, dadi roh politik e kiai. Ono kiai 5 lho, jagungane wek kulo diantaran iki lho. Ono wong Ih. Mbok ngadoni salat istis kok yimun nami mboten udan. Sing kiai lugu, be lugu. Ya yes, saya so, Jumat istis kok, <laughs> senggil <laughs> luku, pak well, Hamdani Hamdani, Lusku luku luku. <laughs> Seng, oh no, ahli falak. Oh no, ahli falak tunggal. Oh Jong, kok mesti ramandi, kiki mancer ngewayu dan, kiki. <laughs> <gulis> <laughs> <laughs> <gulis> Hitung cara falak, kiki cek soef apa? Soef, kiki mesti apa? <gulis> Oral ya, soef. Ketiga mesti. Iki cek soef, kiki. Kok masuk robik kugulan, kiki, masuk sita kigu ojo oh, mung ketoro ngobos enggak eh, isin loh no, ketorong ngobos itu, isin bareng <tulah> wis musim sita wis masuk wis isih is kok saiki <tulah> ya udah tenan jan sewayae eh? <tulah> ya ono ge politik gue ya ono lah anak nabi itu ndak gitu semua mbok wae ketigo cek rapat malaikat mutusno iku ketigo anak nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh ya ya misale rapat malaikat pastikan bulan ini soef tok tapi nabi sing rusakno ya wis nopo udan sampai ketika nabi ngendikan berhenti udan yo ra wani ora ana perintah berarti ra ireng berarti wong desa udah sarung teso nabi kula wingi nyuwun udan kersane anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati saniki mati mergo kebanjiran itu dawe ulama, dugaannya para ulama ketika nabi pas khutbah itu coro oleh di bahasa tapi coro oleh di bahasa nabi Raudhura berkenan, karena nggak etika kan pas tengah-tengah khutbah tapi ya itu dugaannya ulama mulanya nabi ngembarno, corong jawa itu, kueleh lah sing minta ini, mereka. kan enggak etis pas nabi khutbah kok bakas tuh di diselurusan dunia paham ya, akhirnya terus Ya tapi nak kowe sing khotbah nang tak bar. Kan gak ngepek. Gue maskine antri nang wangiis wis. Santai lagi te. Santai nganti seminggu yo. Santai nganti kok ono udan pancen wis musimé, napa? Dadi gak ngepek. Dadi ono kiai politik nang aku tak anangen. Aku dhisik kan Gus Rongpati dadi kiai bareng-bareng dadi kiai ternyata kiai yo pinter dadi. Ulane ki nak dikon diskusi yo delok kalendere sik. Kayak kan gak lagi, yo ya kalender ya soe fo bo, panas, panas, soe yeah. soe so, is iya, jadi obong noyo, nego, fat is tapi niki-niku kia yali nabi tindak, kia hampton kina bi lah kapan ye, yeah? sekapan-kapan na ye, wah, orang <laughs> <Yes. laughs> mandi, <you> know? guna, <laughs> <laughs> ya, udah ngaji ngaci, ya, udah tiki, kelopelnya di takar urun-urun, joligu mungkin, berdasar, you napa know? muk tadi. Gaya yang masyur dan kita pita pageng gak fathehannya. Pie pie harus terkenal awal Islam gue soalno sholat. Ya awal Islam gue soalno sholat, meskipun dengan tidak tidak sholat mak tubas, tapi kayak fiayi ya, ke sambil mau nentakbir onoruku ono sujud. paham ya. Dan kita tidak bisa bayangkan sholat tanpa fatihah Ya contoh paling gampang ini. Tapi ojo sok keminter lo gue. Gue pokoknya ngaji aku tapi rosak keminter. Neng ikra ikra ono wasjud waktu tarik bahasa ini misalnya ada kata wajud waktari kok nabi urung itu ke sujud itu kan berarti perintah tanpa prosedur tanpa protap kan gak mungkin mengirang kok ngutus sesuatu kemudian caranya belum diberikan paham ya? ini ikhra itu ada wajud waktari kira-kira artinya wajud itu tidak sholat mungkin gak ada perintah urung-urung urung ke viayah buatan kan berarti ke itu sudah ada Malahnya banyak ulama yang menduga tetap awal ushuratin nazarat fil fakih, kok itu fatihah. Mereka masih ditepi kesatuan dari cara sholat. Malahnya nenggoni Nabi ketika mikrot, umpo mau fatihah urung turun, nangnya tenpi ketika Nabi mikrot, ketika misalnya sholat urung turun, nangnya ten. Muhammad sholat, sholat tuh nopo gusti, terus mau cono po mawon kan? Unapa? Tapi pertanyaan itu tidak ada karena Hijri keivia sudah makruh, cara ini sudah diketawi. cara pikirannya ulama iki. Maksudnya kalau mau cerita, cara pikirannya, ulama <tuk> ngerti no. Cong-cong tamu deh ke idah hari. Nak santri sih pinter kan otomatis minum. Serasa dibagas, berkomakruh no. Mau cocok santri, cong ke imangan terus tamune seretan ke Ape. Jadi jenengan main toh. Nak ngomong sih jelas, orang no perintah apa? <tuk> Lho kan ada santri goblok ngantinya cung, apa yang pengen rokok, apa yang ada rokok asbah itu cung, asbah korek itu cung mesti ini nak santri nalar, kayaknya juga rokok itu ya asbah itu, sak kopi ini, bila perlu sak jembung kopi ini sampai ditakok ini, Lho cara corak aku udah di santri dan hamdhani, kalau juga rokok, kayaknya rokok kopi, kopi sak, jemput nampir batu damak, nampir ikut menurut gue nake santri lukun, gue si nge nge nge nge nge asbae nge-nge-nge-nge, nge-nge-nge, nge nge kopi, paham? aduh, aduh ribet ya terus jadi kemungkinan terakhir, walayakudu antakun alfatiha, nasilat marotan malam ya, ini kalau wajah muslim ya Ambek ngantosiasar, saya wantas perapat. Buat rumah nomawonak si Muslim, buat niku bentuk ilmu tafsir saking Said Muhammad. Niki pulauwaknya bentuk baru kayak hadisnya kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki tengbab al iman al ladhi yud khulul jannah. Iman seng dadakno, wong iku melabuswargo. Toba waco al iman al ladhi yud khulul jannah. Ta berarti rujuk ayat sing sengisong lebokno bu iman al jannah ta ing. Ketua balik ma termale ini ke kita pe ke fauzan, sasan, saking bahasem asari, tadi ke fauzan, ape Bapak, Mbah minan yo, ngao kalian, nopo, bahen, nopo, hasim, bahasem asari, kata bah ke kalian Bapak berarti mun bah, kan sih hansik, bahlemun bah, mun fuyut, orang ya mbah, tasim bah, terem fuyut, nabe kulof fuyut, nah kalian kulof fuyut, enggeh gitu mbah, nakal yang mbah, mbah, datos niki maknau saking bahasim, tapi urati maknau itu kekhamdaniyo, maknau iku. niki maknau ini bahasa Arab, mungkin singgah jis Wong Alim, jadi urati embro, mungkin bahasim nyurati Mbah Fauzan gih bahasa Arab, kalau wajib, niki nikian podoe eh, Mbah Fauzan ri, termasuk, dia termasuk pengasuh tamu riki. Fauzan niku bin maksum. Lah ya, maksum niku buyut kula, dadi kula numpun bon generasi kulo. Niku penem napa mun mun wakil. Lah, kula wasia kersane untuk Barokai sohae napa muslim. Kula terangno segedik tenggang sohae muslim. Teng sarang pondok sarang niku pelajaran MGS zaman kula ngantos sak mangke. Iku sing didamel niku sohae muslim buatan Bukhari. Ya Gus muslim nggih. Gitu. Tadi buatan Bukhari tapi nopo, merki zaman Zubair, zaman bahmat, zaman masaya saya mas saya sarangu pikirannya kelebihannya soke muslim itu wanten tartibul abuab, ini ku mansuhrien baru nashe, gak okay? mansuhrien baru naseh Jadi misalnya ngate nih, klonku nate ngapal nopo, misalnya ngate nabeul wuduk lima masa dunar nungguan ngegabul okay? budu masa dunar. Jadi dulu kalau orang megang gedang goreng, megang sate atau megang apa? Pokoknya yang kena api, ikut wajib wudu. Bergoa api, ikut simbol rokok, wudu, ikut simbol swargo. Jadi kalau yang barokohan, ikut dunia solatnya rasa. Bergoa <coughs> nyekel apa? Nyekel rokok. <laughs> paham ya? Jadi Ryan, bernyekel gedang goreng apa solat ya? Wudu. Bernyekel sate ya? Wudu. Jadi gua samaan doang ngomongin soal babul buduk, mema, masatunar. Oh nasi gaul muslim biasa, kayak muslim biasa. Sengak sarah masatunar. Oh nagaus, seng muslim biasa gaul lagi babul buduk, mema, masatunar. Ucak bab tuharo, ya. Bar babiku terus ya, bawa mulai saat niki nganti saat terusnya. Kalau nggak kitab kita Muhammad Sparo, nggak muslim nembok. Sparo. semoga asar bar nggak nak buatin bar itu terus november itu. Terus badoni aku diurut no babu Wudu mimma nah. kemudian hukum itu di nasah yaitu nabi nate megang sesuatu yang kena api ternyata beliau sholat tidak nah, itu kalau di bukhori babnya itu tidak urut, karena imam Bukhari mendahulukan hadis yang kualitasnya A, misalnya rawinya itu A kemudian hadis yang rawinya itu B, baru hadis yang rawinya C kali imam muslim tidak mau tahu, beliau pakai mansuh dulu baru nase. nah akhirnya kan nyon sewu kanggo hukum repot nak ngaji Bukhari langsung Aneh ada tema saya mulai disik nak ngaji Bukhari itu muslim nah jantok itu asokul kutub bakdal qur'an Bukhari dulu ini nak tradisi ngaji itu muslim dulu baru Bukhari ya dong ya Dong itu Mau ketemu buka saja kalau keliatan aku bab gampang dan pantas-pantesnya ngaji ini daerah wong alim melo ya melok alim pantas-pantesnya jadi ya ada serian wanta periode al wudhu mimma mas satu al wudhu mimma mas satu terus bagian itu dinasah oral sah wudhu mimma mas Nah, ini terus diulang-ulang. Oke, okay? diulang-ulang di semua bab, misalnya ingat termaleh. Gitritosi rodo, ya, rodo jorok. tapi barang kakis ya si domong nawai. Ono sohabat, misalnya Hamdani, diceluk nabi. lelah pas suju nih, rodo ayu, pas ke aro praro. diceluk nabi, melayu. Aro aita ya rasulullah lawo, lawan narojulan, ata imro atahu, walam yunzil. Dong, gimana? Ya, Nerasa diterjemah ya? sehingga Rasulullah ada hukumnya yang mengumpulkan bujuhnya tapi tidak menghenti Insyaal berdasar di dalam hal yang berbicara pas itu Nabi menghentikan yang menghentikan menghentikan pas itu Nabi menghentikan apa? yang menghentikan kalau tidak menghentikan Inzal, tidak menghentikan Adus Adus itu tidak menghentikan? Insyaal pasti itu loh ya paham ya? sehingga hukum pertama Islam sebelum dinasah Niku ge jima, nak orang nganti insal ada Tapi setelah itu Nabi ngendikan, idal takoh ida ida jalasa benasu abi al arba, fakot wajabal guslu. Pokoknya agresil takoh hitan al hitan, ya fakot wajabal guslu. Yang nak coraknya keilti ko lopo hitanen. Lah ikut yang muslim murud, jadi mansuh se, lagi nasih. Iya, kita judono tahu, kita pilih satu sweater, kita tak tahu, tak tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci nomor nak tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci ceritaan cuci tahu, itu tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, cuci tahu, Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, tak oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, seneng. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, buku fisika, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, aku oke, oke, <laughs> Kakaseneng waca iki. Enak, bebe, Waca komik rak. Ya kita tak waca ya ning nomor 171. Babunaskhil ma minal ma wujubil husli bil tika'il khitanan. Babunaskil wudu mimma masatun nar. Lek ora ya, taksine ya, tak waca ya. Enggak usah seksi to nak perlu seksi, mau alhamdulillah ni takon waca kok wacane ora karu-karuan. <laughs> <laughs> nak wani Apa cukup aku? percaya wae yo, nggak oh, iya. difoto foto-foto di satu suwida juh siji cetakan DKI bukan cetakan lianir apa? babul wudhu mimah masadunar terus sana terus nabi ngendikan zaid bin sabit riwayatnya sami itu rasul yakul al wudhu mimah masadunar jadi orang wajib wudhu ketika tersentuh sesuatu sing berbau apa? api berarti wong rokokan wajib? wudhu permangan sate? wudhu yang wudu si apa yang gimak Ra si entah dan he isen <SILENCIO> dan itu <SILENCIO> ya pertama rian wonton periode al wudu' mimma masyad hun nah sebagian riwayat tawaddu' mimma masyad an-nar terus badaniku imam muslim nyusuli babu nashil wudu' mimma masyad hunar. terus anna rasulullah akala katifah syatin walam ya tabat. <coughs> Dati nafine tedhar sate cara Jawa terus sholat tanpa wudhu Nah ini nang muslim lu babe urut, jadi mansuh riyen kemudian nasi. Kadang isa halaman malah wong ngrawi demo sithik. Lah inamal ma min al-ma ngene teni hadise rati rati lucu niku. Nabi Sa'id al Khutir, anabi kharatu ma Rasulullah yaumal isnan ila Kuba hatta idza kunna Bani Salim wa qofa Rasulullah ala babi Idban. Sahabate jeneng Idban, hamdani la cara Fasroh kafi, fakoroh saya juru izharoh. Jadi nabi g unik beb. Jadi nape tengkubak misalnya yang liwati Ummah Hamdani dan ayo berangkat. Jadi nabi kalian nabi Said terus menglewati Ummah Hamdani misalnya dan ayo berangkat. Oh aku majul medul sarukan mesbar. Lo dikit cerita, jorok tapi ngilu ilmu. Lo tenan butun gujian pulo nih. Sama tenanan, aku gujian udah bener aku gujian. Maksudnya orang kita ape. Lagi tenanan tapi emosi do orang aji apa apa. Ya, jadi Nabi berkata dengan kubah dina bareng Tok bani salim waqo fa ala babi itban ada semua itu utban kita meriki kitab itu itban fa bihi itu nyoro sebuah kasarannya bengok ban itban faqoro jaya juru ijarong jara jawa medel-medel kan Sing panggil Nabi kan grogi langsung Melayu sarongnya kurang temeran jara jara kita terus Fakol rochul loa a chel nar rochul, lo aku gagu de cara rochul waiu, chel re da fucheng cheng sufur hanigagu. Fakol epan rochul loa a roe a ala imro ati walam yumni, maza ale kol loa inamal ma, jadi ma. Di prasiku nafijab, naura injal, loa rosha, atu siamani kulu ge, okay. sepeken re sebagian redaksi anar an narswa roa ala rochul lim nan an sor fa arasalei. Fakol rochau a rochul yo, yo cheninge suapete ya. ya, gu epan. Nabi pas berdiri rawuh tentang nopo? ya terus ikhwan yang menoro terus ketemu apa Omai suhabat hejung jamaah gue langsung melayu <laughs> <laughs> melayu kemungkinannya aneh dan sangking loyal lebih dari Nabi sakutobucu ini ibu seranjaknya dirapati <laughs> misalnya gue jodan Kiai ibu sujumu ayu nganten anyar, melayu buat-buat terus nabi tuh Kiai ini Nah sinyal kan kan <gülüyor> Berarti koyo <coughs> nah, aku. Ya ya. Ya babun Ya tahu ana ngono, no. terus dinas sababun nashilma minal ma wa wajib bil husli bil tqa'il khitan. Lah iku nang muslim. Niku kelebihannya iku sak sarai setengah halaman wis wis ketara Gus Aqil nasah. Melane Basuber terus Mbah Mat Sarang niku sedanten mas ayah nggih ada adat mung sekaligus niki peringatan nggih. Gitu. Kula suwun nak ngaos Bukhari niku iso berhata no. Muslim, mereka muslim itu urutannya jelas berdomansoh nabi nabi, nasir. Tapi nak aku langsung ngaji bukhori, warahmatullahi wabarakatuh mansos, buku dua, lu buku pidato pah poh, jeboleh man? Mansor, rasa akeh si nyangon, nih, fam. <laughs> Jadi lamalane -lama masaya itu tak lempin tertenan. Jadi kalau nih tambah tua, tambah alim, tambah kagum, baik masaya sarang mereka, gawe urutan ini luar biasa, nih. Gitu nak urutan as-sohul kutub pada kitabillahi bukhari, tapi yang taklima itu mesti muslim jadi orang yang paling suka bukhari terus ngaji bukhari sih, dan ngawasin apa? muslim ini sanat-sanat kita, maten. dan memang ternyata hikmah ini apa? jadi rianu, nabi ngerti kan, eh doan! langsung so, meluayu, ya juru, Izar, nabi! wah aku sempurna yang nyusani kuwe, tapi aku dereng Enzel Nabi gak seputi nih kok abad temejit jadi apa-apa lah pasti kan memang mau ke Kuba terus gang beberapa hari selang hukum itu di nasa dong ya nah itu diantara min fadda ili muslim atau maizah sokhai muslim ikun ngerangnya nasa napa? manso yang kau nak randuwe duwe kitape nganggut nganggo syar, -syar hamdan Ya dan ya, kegiatan orang umum notok, protokol apa? Sehat, <laughs> mau umum nol ya, gitu dokter Nov, awas narab umum, <laughs> ribet ya. Ya jelas begini, dan itu di semua bab kelebihannya Muslim itu di semua bab, di bab uduh, bab sholat, bab sholat sendiri ah. di sini yo ya, kenalan. Jadi misalnya kalau jejer Habib Muhammad, sanggih budi, kalau sanggih memiliki mawon lah. Ya sholat abek sholat iku, jadi ya, oh iya ujarnya semua mau menabdi dari berbagai penjuru daerah. Baru dinasah nasa waktu mulailah konstiten rawol anak sholat itu ngomong, jadi dia nak sholat eh nomor ya tahu, periode gue itu ya tahu. Terusono ayat waktu mulailah konstiten ya kafe gua proses Iya wong ngawal Islam dua ratus tadi belum. Proses ri yedu yung semuanya nguciring edunyo ya kafe wuyo, nongarak urakar warna yele, urian yura langsung tikharap no proses, yono proses, mana na wamin samarotim na wal anapi, tatak hidu namin hu sakaron diitung nikmat, titung nekmat, cong eleng lahe nekmat take ikormo take anggur, lumayan kena ebo go tatak hidu namin sakaron lumayan nanggung ngalana utang siete siete, sakaron ngombe terus geleng siete terus suwe suwe dinasa inamal khomru, well, detik abu yonok prosesnya,